buat konten dan syukur syukur amin amin lah ya alhamdulillah alhamdulillah channel saya di uh, di bagian uh, ya di di apa ya yang kelima kali aduh aduh aduh lega lah lega karena sudah dimonetisasi channel saya ini makanya saya ya uh, membuat lagi konten <laughs> oke okay, untuk teman-teman untuk kawan-kawan sahabat yang ya pengen-pengen seperti kita dan saya mungkin ya Inilah awal untuk saya berkarya Saya justru menghasilkan di Youtube Sebagai Youtuber Oke okay. uh, Apa lagi ya Oh iya uh, saking gembiranya Dan bar kali ini saya buat Konten lagi Sudah satu bulan lebih Sebenarnya saya sudah Pasrah Pasrah Dan kan di waktu lalu saya bilang konten saya saya sudah tidak publik tapi sekarang tinggal 14, 14 konten yang ku pertahankan dan salah entahlah, entahlah untuk dimonetisasi dan akhirnya semua konten dan tinggal 14 itu akhirnya channel saya bagus krisnya ciblek di Monetisasi dan disetujui oleh tim YouTube admin YouTube dan yang punya YouTube. <laughs> Terima kasih sekali lagi untuk bagi uh, uh, aplikasi YouTube. Ya, saya sangat-sangat gembira sekali, dan inilah awalnya akan saya bangun di channel saya ini. Oke teman-teman tak lupa juga saya ingatkan lagi mohon bantuannya di like di komen di share dan baik lagi teman-teman pendatang baru yang baru menonton channel saya ini mohonlah bantuannya untuk di subscribe ya subscribe subscribe karena subscribe itu Sekali seumur so, hidup di dalam satu channel saja Oke okay. Sekarang dengan rasa terima kasih saya Saya akan mempersembahkan Karya saya yang baru ini Dan mungkin ya saya sudah Ya cuma cukup satu, -satu minggu saya latihan Dan ya mohonlah dari Dari tim youtube, admin youtube saya persembahkan buat admin YouTube. Dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selalu memberikan saya kekuatan, memberikan saya inspirasi-inspirasi terbaru buat kalian. Buat penggemar-penggemar saya. Oke, okay? inilah lagunya. notif di my youtube di tanggal 2 September 2000 Saja, karena di antara lima hari Pengajuan monetisasi Pastikan ditolak lagi Mukhaji you to Oh, okay. di trema Amu mm -hmm. mm -hmm. do Anda dengan cermat Jangan menyalah situ sama dengan anda terima kasih tim, tim youtube ya yeah. oke okay. Oke, okay, inilah rasa syukur saya, rasa terima kasih saya kepada khususnya, kepada admin youtube, tim youtube, komunitas youtube. Uh, dengan lagu ini, itulah rasa terima kasih saya. Karena sebelumnya saya mohon maaf, karena pesan ini saya jadikan sebuah lagu. Yang aransmennya saya sendiri Inilah rasa terima kasih saya Terima kasih, terima kasih, terima kasih Dan tak lupa juga Saya ucapkan kepada teman-teman Kawan-kawan, rekan-rekan Youtube yang setia pada saya eh, Selalu memberikan dukungan-dukungan Inspirasi-inspirasi Bahwa tetap saya untuk bertahan di channel saya ini Dan sekarang Ya sudah termonetisasi Di Youtube Yaitu channel Bagus Chris Ceplak Dan Memberikan saya ruang Untuk berkreasi Berkarya Tidak sampai kapan sekarang inilah Masa syukur saya Dan Jangan lupa ya Di like, di komen, di share Bagi Teman-teman yang baru Nonton konten Saya ini Baru datang Nyimak dalam channel saya ini Saya mohon untuk Bantuannya Di subscribe ya. Di subscribe dan akhir kata dalam konten ini Salam Toleransi NKRI Hidup matiku Garuda Selalu di didadaku Saya Bagus Kristus cepat Kristian Bursaman Guam Bekebun Ucapkan Angin